Assalamualaikum, Sonet. Ketemu lagi dengan Mimi, Cindy, juga Mbak Inka. Assalamualaikum, di podcast kita di YouTube channel kita, masalah emang, emang ada. Ada. Sin, ada. ada, ada, ada, ada, <kita>? Bokap nah, tuh udah pensiun belum sih, Sin? Bokap gue, bokap gue belum. belum. Ah, bokap lu belum, belum, ya. uh, ya. udah ya? Udah, cuman lagi ini nah, romba, ya. lomba lagi, <coughs> kemarin tuh berapa kali lah pokoknya ya, lagi ngerasain aja gitu, kan mama hmm, kan udah ya. usia lalu pensiun lalu kan, lalu terus tapi kok, Ya ampun, makin jarang, makin susah gitu untuk ditemuin ya. Kayaknya makin, makin sibuk, mm, mm, oh. makin sibuk, jarang di rumahnya tuh makin <laughs> jarang gitu. Ya, ya. Kita kan harusnya, harusnya sih Pak harusnya pak ya, begitu tuh mbak, masa pensiun benya. tuh di rumah atau yang ya. mengerjakan yang. Ya, selama ini istilahnya kayak ada hobi yang tapi nggak sempat dilakuin karena masa mm -hmm. kerja kan, ininya diprioritaskan jam kerja dulu hmm. gitu. Tapi hmm. sekarang tuh malah nggak ada ngomong, ya? di rumah. Mm -hmm. <laughs> iya, itu gimana ya Mbak ya? Ya, enggak, ya? ya, hmm. sebenarnya, Ensin, ya tapi sih dia seneng ya. Tapi <laughs> gimana itu nggak masalah kan, hmm. nggak ada di rumah gitu, <laughs> karena kan memang eh, Kembali lagi kita hidupkan tujuan penciptaan manusia kan untuk uh, menjadi sebaik-baik makhluk. Ya. Nah seperti apa sih sebaik-baik makhluk? sebaik makhluk itu uh, bukan yang menjadi bermanfaat-bermanfaat buat orang. Kalau menurut Al-Quran makhluk itu yang paling taqwa. Oke. Jadi kita disuruh melaksanakan uh, perintah Allah secara utuh jadi Al-Quran itu mm. harus kafah semua harus dilakukan nah, seluruh ayat yeah. dalam Al-Quran itu yang mm. jadi ayat kalau pensiun ya. selama dia tidak melanggar, ya gak apa-apa mm. ya okay. selama, selama dia kegiatan. Oke. selama kegiatannya selama kegiatannya ya, tidak melanggar itu iya, ya. gak apa-apa Ah, apa, -apa. Okay. Okay. tapi kan juga banyak tuh ya Mbak uh, teman-teman Mimi juga bilang gitu cerita mm -hmm. lah bahwa emang orang tuanya kan memang uh, seumuran ya sama yeah. Mama usia pensiun. gitu yeah. Tapi justru yang ya kadang-kadang juga kalau misalnya Mimi lagi nganterin Mama mm -hmm. gitu Arisan atau apa mm -hmm. kan teman-temannya juga pada cerita gitu cerita yeah. bahwa mereka tuh alasan mereka pergi keluar itu juga karena yeah. ya anak-anak udah gede, yeah. udah punya keluarga sendiri, yeah. cucu yeah. juga udah gede sekolah melulu yeah. gitu kan, mereka. ini, mm -hmm. itulah yang kadang-kadang jadi alasan mereka untuk ya jadi pergi kumpul yeah. atau yeah. mm -mm, yeah. kegiatan di luar teman -teman rumah teman -teman. itu mm -hmm. gitu, nggak berkegiatan di dalam rumah lah. Mungkin nih mereka akhirnya suntuk juga kali ya mbak mm -hmm. ya. Aduh, gimana sih mbak, mm -hmm. mbak mm -hmm. kan, yeah. Ada saatnya aku kan pasti akan mm -hmm. pensiun nih. Yeah. <laughs> Ya, memang kan kita kan hmm. kembali lagi, uh, sebenarnya uh, kita sedang membahas apa, itu harus jelas, hmm. kita kan membahas hmm. sebenarnya pada saat pensi itu, seperti apa sih? Iya. Gitu. Hmm. Nah. bagaimana sih seharusnya ya. kita, apa yang kita ya. harus lakukan? Ya. ya, sebenarnya kembali kepada uh, kepahaman mengenai siapa diri sejati. Hmm. Lalu tujuan apa diciptakan, gitu ya? Nah, kalau orang menyadari bahwa dia diciptakan untuk semata-mata dalam ibadah, tentunya dari hari ke hari dia harus menjadi uh, mempersiapkan diri untuk menjadi sebagai makhluk. Karena kan bagaimanapun kita akan kembali ya. uh, uh, berpindah ya. alam, ya. ya kan? Nah, ini persepsinya memang berbeda-beda nih, ini. Hmm. Ada orang yang menganggap Hidup ini uh, untuk dinikmati Jadi dia Banyak. memang tindakannya hmm, gitu Tindakannya, dia selama bisa. kerja hmm. Dia mengumpulkan uang hmm. Ketika uangnya sudah cukup, dia berhenti untuk menikmati hidup Maka hmm. dia keliling dunia ah. ya, Dia jalan-jalan ya. Bermain sama cucu, ya kan? Hmm. Lalu dia main-main gitu Tentunya seperti itu Gak salah hmm. ya. ya ada yang salah Nah, Yang kedua, orang yang uh, memahami hidup itu semata-mata untuk diuji, dicoba. Hmm. Uh, hidup adalah cobaan. cobaan. Nah, tentu, uh, tentu langkah-langkahnya berbeda. Ketika dia ya. mengerti bahwa hidup ini adalah cobaan, cobaan. Hmm. ya cobaan, cobaan jangan dinikmati, cobaan tapi cobaan itu dimaknai, hmm. maka dia akan hidup bermakna, bermakna hmm. untuk Tuhan dan bermakna hmm. untuk... Itu otomatis, akan itu ya. nah, Dia akan uh, meh, uh, melakukan uh, apa? Belajar agama sungguh-sungguh hmm. sampai ilmu agama itu menjadi suatu keyakinan yang hmm. melahirkan perilaku. Jadi dia yang sibuk adalah bagaimana ilmu-ilmu agama yang selama ini dia pelajari, pelajari. menjadi amal. Hmm. Jadi itu yang dia akan sibuk. Ah, keyakinan Jadi ya, iya, hari-hari hmm. Bukan dia menikmati hidup, tetapi bagaimana dia ketika anaknya tidak sesuai keinginan, dia sabar. Ketika diuji, dia ikhlas. Hmm. Nah itu yang akan diperjuangkan Karena uh, itulah yang bisa bernilai di hadapan Allah, karena Allah inginnya kita ketika ditimpa musibah, kita ikhlas dengan ketetapannya. Ketika kita dizolimi orang lain, Allah menginginkan kita sabar. Ketika kita, uh, anak kita gak sesuai keinginan, Allah ingin kita uh, berserah diri. Nah itulah yang akan diperjuangkan hmm. oleh kita. Dan itu tentu gak ya. instan. Enggak instan ya. Mm -hmm. Jadi I bukan teori. Mm -hmm. Jadi taat itu bukan teori. Taat empat huruf bukan. Taat itu adalah action. Bagaimana action menjalankan, mengamalkan perintah-perintah Allah dalam algorit. Iya. Hmm. Jadi ya, berbeda ya. memang. Iya ya. Namun nggak uh, ada yang salah hmm, kalau hmm. mereka mau main nggak masalah selama hmm. tidak melanggar selama tidak melanggar. Jadi menanggar. kalau Terlalu misalnya ya. uh, kita boleh nggak main boleh dong, hmm, boleh nggak nyanyi hmm. boleh, hmm. boleh nggak kita pergi uh, ke luar negeri boleh. Nah tapi marah jangan ya, hmm. bergunjing jangan ya rasanga buruk jangan ya menghujat jangan ya segala sesuatu yang nggak diperbolehkan jangan dilakukan hmm. baru aman hmm. itu ya? gitu. ya, jadi prosesnya mem memahamkan diri belajar agama supaya pada saat menghadapi apapun ya itu ujian tadi ujian ya tadi. jadi hmm. tahu jadi nggak marah jadi nggak cepat ya. jadi sabar gitu ya Iya, iya. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Jadi begitu loh, kayaknya. Harusnya hmm. nah, waktu, Harusnya. apalagi usia pensiun ya. ya. Jadi memang ya, ya. ya. kebanyakan Harusnya, kita nggak ya. paham sih? bahwa perintah Allah tuh banyak, banyak bang. banget, bahkan banget. mungkin ribuan perintahnya. Hmm. Perintah Allah itu bukan hanya sholat, puasa, uh, berdoa ya, muka. Zakat. Perintah Allah itu sabar, ikhlas, berserah diri, memaafkan, berkata yang hanya yang baik, hmm. santun, senyum. Tidak berperasa hmm. buruk, tidak, yang yang yang Mbak buluk, bilang juga tidak ya. panjang angan, itu uh, perintah Tuhan. Hmm. Nah yang dilakukan banyak, dia cuma melakukan pekerjaan-pekerjaan yang itu-itu aja silaturahmi lagi, silaturahmi lagi ya, emang tugas iya, kita cuma iya, silaturahmi iya iya iya, <laughs> iya, iya, iya. <laughs> iya, iya, iya. <laughs> ngomong-ngomong silaturahmi soalnya nah, kan betul, silaturahmi betul, betul, ya. emang mm, mm. kita tugasnya silaturahmi aja yang ada silaturahmi terisi dengan banyak pembangkangan iya <laughs> <laughs> <Berginjian>. <laughs> Karena gak paham yeah, ya mbak ya iya, iya. harusnya bagaimana rugi. ya makanya hmm. hmm. hmm. kalau paham ya kalau paham dia akan berjuang bagaimana bisa melaksanakan perintah-perintah uh, Allah dan Rasulullah SAW seutuhnya. Karena Al-Quran itu oh. harus kafah. Hmm. Hmm. nggak bisa satu pekerjaan lalu Al-Quran ditunaikan, misalnya menyampaikan uh, kebenaran, tapi yang lain di ayat ditabrak semua. Pakai marah, pakai maksa, pakai menghakimi, hmm. pakai nyindir banyak yang bilang, nggak, lagi Iya begitu. Lagi. Ya, nah, memang harus paham. Iya, iya makanya hmm. karena tidak paham, jadi hanya melaksanakan silaturahmi hmm. lagi, silaturahmi <laughs> lagi, <laughs> uh, olahraga lagi, olahraga lagi, Nih, gitu ya, ya lagi, hmm, lagi, ya, ya gitu. Ya, nah pada akhirnya betul, jadi nggak punya kemampuan kalbu sehingga persepsinya sesuai dengan persepsi lingkungan makin tua makin pemarah. Harusnya kan hmm. gitu dong, hmm. kan? Makin tua dia makin banyak ajaran agama hmm. yang dia yang ikuti. Harusnya. <tuh> harusnya makin tua makin sabar, hmm. makin memaafkan, makin tidak bergunji, yeah, makin ikas yeah, makin yeah. banyak senyum. Ini pada kenyataannya memang berbeda. <tuh> yeah. Kenapa makin tua makin stress? <tuh> kan makin mau dimaklumi. Maklumi, ya. yeah. Ya karena ya. Hmm, hmm, hmm, hmm. Iya, Cian, itu tugas kita, kita ya <laughs> anak iya, sebagai itu. anak iya, ya Mbak iya, ya. Iya, hmm, iya, iya. iya dong. Iya. Kan, Mengisi masa jadi pensiun om. kita iya, lebih iya. itu, lebih iya. jangan sia-sia terkait -sia, iya, tambahan yang iya, iya. Iya, iya. Iya. iya, benar ya. Ah. Ya ampun. Jadi mikir. Ada lagi gitu ya, kan kalau <laughs> usia pensiun itu kan usia pensiun coba kita kita rasain ya, mm -hmm. usia pensiun. Usia pensiun itu kan harusnya makin banyak di rumah. Iya, bukan? itu dia. Banyak di rumah, <laughs> banyak, ya. banyak waktu mm -hmm. untuk ngurusin sesuatu yang dulu nggak dikerjakan pada waktu kerja. Misalnya belajar agama, mm -hmm. dulu Uh, ayo kita ke pengajian atau maaf banyak kerjaan, eh, sah, gitu ya kan. Nah berarti kan harusnya waktu pensiun itu kita belajar agama, karena kan banyak waktu. Nah yang terjadi kebanyakan pensiun terima pekerjaan lebih dari dua. Jadi, jadi konsul di sini, konsul di situ dikasih karangan baru. akhirnya iya, iya benar. Jadi makin sibuk sama-sama lumayan oh. pensiunan gitu nah, ya, kan. jadi makin banyak betul. Lalu tiba-tiba mati. Enggak sempat lagi ya beliau hmm. agak tenggelam nah, dalam kesibukan dalam Emang uhum. ini bahaya. Ya, ya, ya. Iya, iya, iya. benar kan kadang-kadang para ya. pensiunan Bisa, ini justru uhum. mendirikan uku. Iya, tapi oh, bukan kan nggak boleh betul. loh ya, bukan ya, ya, enggak enggak boleh. Cuma maksudnya tapi, didominasi. Ya. Jadi betul, mencari ya. uang itu boleh karena memang harus ikhtiar. Uhum. Tapi betul. pada usia, usia pensiun kita bicara di konteksnya ya, pensiun yang betul. Usia betul. Harusnya betul. di usia pensiun adalah mempersiapkan uhum. kepulangan, kembali ke hadirat Allah. Mm -hmm. Jadi, sementara kalau kita pulang, kita nggak bawa uang, mm -hmm. kita nggak bawa rumah, sini. kita nggak iya. bawa mobil, yang mm -hmm. kita bawa adalah amal soleh. Amal soleh nah, sole itu didapat dari mana? Dari perbuatan-perbuatan ketaatan pada Tuhan, yaitu eh, sabar ketika ditimpa musibah, mm -hmm. ikhlas ketika dizolimi, mm -hmm. berserah diri ketika gulungan masalah menimpa. Jadi itulah yang jadi pengamal soleh, bukan uang. Nah, kenapa? Ya. Yang kita kerja justru yang kita nabaw. Iya hmm. hmm. karena nggak paham itu, karena ya, kita tidak paham. ya kan? Iya. Nah, jadi ya. memang harusnya kan kita bukannya memperbesar rumah, ya. hmm. tapi kita harus mengecilkan justru rumah, berbanyak ya. wakaf, sedekah. Masole lah intinya ya Karena itu yang dibawa ya Ya, ya hmm. karena kalau nggak kan gini misalnya aja deh Misalnya suaminya nih sibuk kerja gitu ya kan hmm -mm. Begitu dia pensiun tetap kerja katanya buat anak istri Eh tontonnya mati Yang menikmati ya istrinya janda kaya jadi. Hmm -mm. Yang menikmati ya suami baru Lalu dia nikmati apa hmm. ya. nah, Pernah hmm. gak terpikir seperti itu Hmm. Ya, ya, ya, ya, ya, ini ya, ya. bicara bukan berarti nggak boleh kerja ya? ya. ya. boleh, cuma ya. sebahak sebaiknya ya Menurut di masa mm -mm, di masa ya, pensiun ini. Iya ya, itu kepahaman persepsi, persepsi, persepsi. persepsi. persepsi. Ya, spiritualnya harus, harus benar. Iya. Mengenal diri mm -mm. sejati itu ya. ya. Betul. Sebenarnya gampang aja. Coba ya kita tanya. Kita tanya ya. Hmm. Sekarang ingin tanya nih sama Cindy. Hmm. Cindy hmm. lebih penting mana kehidupan dunia atau kehidupan akhirat? akhirat mbak hmm? kehidupan akhirat okay. pastinya. ini lebih bernilai mana kehidupan dunia atau kehidupan akhirat akhirat mbak. akhirat sekarang mm -hmm. pertanyaannya apa yang lebih waktu ini paling banyak digunakan untuk yang mana kehidupan akhir kehidupan dunia hmm. Ternyata, bulu yeah. kita sama Action <laughs> <Yeah. aksion> kita nggak <laughs> yeah. nyambung yeah. gitu. itu yeah. ya. nah, It terus yeah. lagi lebih banyak mimis stres untuk mana? kehidupan dunia atau stres terhadap kehidupan akhir? nggak pernah stres untuk kehidupan akhirat, <laughs> oh, <laughs> kayaknya yeah. belum pernah, stres, pernah nggak? stres yeah. karena marah? aduh, jadi stres di saya tadi marah, aduh, gitu. iya. Yeah. Nah, mm. tapi mm. pernah nggak e, stres ketika e, A apa namanya, anak ngebelin ya, emang iya, sensi. <laughs> ya. emang sehat begitu Iya begitu-begitu iya, gitu Duh. jadi, ya, ya, ya, ya, itu ya. jadi bahan-bahan uh, memang yang harus kita renungkan sebenarnya nah, kita ini mau apa, mau kemana karena saatnya itu melakukan perubahan sekarang detik ini saat ini sebab ya. ya. nanti kalau sudah tua kita udah jadi istilahnya gitu ya, susah untuk melakukan perubahan. Susah ya mbak ya? Susah. Tapi bisa ya, tapi uh, lebih oh, bisa. sulit. Bisa, cuma hmm. sulit. Seperti aku, hmm. pokoknya di atas 45, hmm. itu memang Rasulullah bilang susah. Makanya hmm. kalau mau melakukan perubahan sebelum susah usia 40. 40. Gitu. Oh, atas maksimal ya. aku nih. Nah jadi kalau mau melakukan, jadi kalau kayak aku-aku nih yang udah di atas 50 tahunan, hmm. Kalau ngerti ini bukan aku gini ya, udahlah percuma gue udah datang hmm, bukan. Aku justru, justru saya harus berjuang lebih keras hmm, dari hmm. yang umur empat Jadi buat saya ke ke karaoke, aduh kayak punya banyak waktu aja. Hmm. Sesekali ya mungkin ya setahun yeah. dua kali, okelah, okay Tapi kalau setiap, setiap minggu, minggu, minggu. kayaknya hmm. waktu saya nggak cukup banyak. Mungkin kalau aku tuh umurnya 100 tahun lagi, iya aku mau. Tapi kalau sekarang gimana? Sementara di depan kita, banyak orang yang usia muda udah pergi duluan. Iya, sekarang fenomena anak muda yang benar. Banyak sekali ya. Dari waktu itu ya. Waktu itu. Iya, iya, iya. Jadi seharusnya pensiunan itu Harusnya banyak, mendom banyak. yang mendominasi. mendominasi nah, jadi bukan nggak boleh ya. Mm -hmm. ya, ya, ya tapi hari-hari ya. itu yang didominasi Di prioritas adalah kan, ya, ya. prioritasnya yang mana? Mm -hmm. Tentu yang menurut dia paling bernilai. Mm -hmm. nah, kalau dia nilainya kehidupan mm -hmm. dunia, ya, ya. paling Udah. utama, tentu dia akan Pasti, larinya betul. mengejarnya dunia. dunia. Menikmati menikmati pastinya. Mm -hmm. Nah kalau dia ingin kehidupan akhirat, tentu dia akan berjuang bisa ke situ. Aduh oh, iya, iya itunya dulu ya yes. nyata ini untuk aku. Yes. <tuk> yes. <tuk> Jadi memang Omberang orang tua kita fakta untuk kita melakukan Benar yes. yes. yes. mm -hmm. ya Mbak. Karena orang tua tidak boleh yes. dikoreksi, yes. Mm. ya kan? Yeah, ya, iya, iya. Orang tua iya. itu terlarang ya. oleh. pengecualian itu ya Mbak mm -hmm. ya. Untuk dikoreksi, untuk di karena dia akan terluka. Kalau dia terluka Tuhan nggak ridho. Iya. Kita memfasilitasi kita Tapi hanya, pelajaran betul, buat kita. Kita gitu. hanya satu, fasilitasi kebahagiaan dia. dia. mau ke kanan, ya ke kanan. Dia ya. mau ke kiri, ya ke kiri. Dia mau ke atas, ya ke atas. Walaupun menurut kita ke atas itu um, bahaya. Ya, ya, ya, Gak apa-apa, karena uh, dia suka. Tuhan, Tuhan memang hmm. menguji kita hmm. dengan dia. Uh, kita okay. yang iya, iya, lagi. makanya yeah. ini ternyata <laughs> bertanya, ini ternyata untuk anggul, yeah. anggul, -ang -ang mm -hmm. jadi fakta-fakta mm -hmm. mm -hmm. orang tua itu yang dihadapan ke kita itu sebenarnya untuk kita uh, mm -hmm. tahu kita mau ngapain sekarang mm -hmm. ya, karena yeah, nanti yeah. di usia dia mm -hmm. itu mm -hmm. adalah konsekuensi logis dari apa yang kita lakukan sekarang yeah. Yeah. Konsekuensi, yeah. Logis konsekuensi logis dari yang kita yang lakukan kita sekarang, sekarang. Yeah benar ya emang dari sekarang saat ini 45 <gula> katanya <możemyILENya. laughs> maksimal ini tahun ini gue iya <laughs> <Iyi. Yeah. spirituality> <guluk> jadi dikasih dikasih orang tua begini begitu begini bukan ngerubah dia Iyi. tapi ini Dini yang .Yeah. ngerubah Terubah kita iya jadi tadi Pancang, mbak ingat ya. cerita La buat aku ini sih, iya. ya. buat mama <laughs> ya, kan? salah nanya, mempersiapkan, salah. mempersiapkan ya, kan? iya, buat begitu. aku mempersiapkan. Karena orang tua nggak bisa dirubah <coughs> dan ya pokoknya cuma nah, ikutin tidak. aja hmm, ya. Iya, apa seneng, ya? ya, apa mereka yang mereka seneng ya. Kita cuma ikro aja. Ikrok buat aku memperbaiki iya. aku. Mm -mm. Itu dia. Mm -mm. <laughs> itu mm -mm. dia. Itulah yang <laughs> kecil. Ya. Itu kalau spiritual tuh, tuh beda kan banget. Hmm. Menilai siapa siapa ya yeah. untuk aku. Bukan, iya. buat, bukan buat ngatur. Bukan kalau buat spiritual ngatur. itu ngatur orang. diri orang. sendiri. <laughs> ngatur diri sendiri. Dan itu Alquran itu bukan buat orang. <laughs> iya. Alquran itu benar. buat aku. Mm -hmm. Mm -hmm. Gak mm -hmm. bisa kalau dipakai. Iya itu ya jadi ngebangkang kan kita jadi melawan iya. apalagi dia ngomong pensiun kan orang tua ya dengan iya. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. <tuk> iya. Iya, Iya. Nah, Rasulullah saw sudah mencontohkan kepada kita. Jadi usia muda itu usia produktif carilah memang E, bekal dunia sebanyak-banyaknya agar kita hidup nyaman. Pada saat hmm. dunia kan uang, ya. Nah, ya. lalu Salat kemudian bayarnya. setelah cukup pensiun dan hidupnya bermakna hmm. untuk Tuhan dan manusia, bukan menikmati itu. hasil Rasulullah yang di. sedang mencontohkan. Iya. Oh, iya. mencontohkan pada Berpakna saat itu kemudian ya, ya Rasulullah uh, ini kan dakwah kan? Iya ya. ya. ya. terus sampai. Oh iya. gitu, gitu, gitu, gitu, ya. contohin, hmm. padahal. Aduh. Tapi memang kondusif banget sih lingkungannya. Iya. Hidup itu untuk dinikmati. Untuk ini, ya. Hidup nah, cuma kan. sekali. Jadi hmm, hmm, untuk dinikmati. Hmm. Hmm. Kalau Nabi enggak hidup itu cobaan, jangan dinikmati dan hidup itu cuma sekali, tidak ada kesempatan jangan kedua untuk memperbaiki diri karena hidupnya sesungguhnya nanti itu ya yeah. itu yang Nah itu sih kita kan. harus mempersiapkan. Kan yeah. Tanya yeah. Mbak Inka aja kita bilang maunya akhir tapi perilakunya <laughs> <akhir, laughs> <"Maunya>, masih tidak <laughs> <benih, laughs> pernah ya kita uang uangnya jangan sembung itu iya sembung kita ya iya salah <laughs> salah iya <laughs> <salah. laughs> yeah. memang hati-hati uh, hmm. ini yang namanya awal menentukan <laughs> akhir hmm. salah di awal bencana di akhir ya, iya. ya. dan Aduh, ee, betul, ya. bahayanya itu selama lamanya kan iya ya, abadi, abadi soalnya kan mbak betul itu dia mm. seharusnya kalau mau hidup satu kali itu justru itu ya mbak mm -hmm. melihatnya tuh nggak ada iya. arah U-turn lagi nggak ada nggak ada, ada. Abadi karena kan gitu. kita agama kita Al-Quran tidak mengajarkan reinkarnasi, ya. Ya. Betul. semua perjalanan searah. searah. searah. Ya. Tidak pernah ada arah kembali. Tidak mm -hmm. ada reinkarnasi sini, Nah kembali mumpung ya. kita masih hidup ya mbak ya, nih ya, di dunia ya. ini ya. Di justru tempatnya, hmm, justru kita memperbaiki diri, masih kita. ada yang ngebantu nih kayak Rinkan. mbak Ya sama, <laughs> kita saling membantu kan. Di anu sana juga, juga aja, belum apa-apa, ini ya. Mm -hmm. Jadi, memang uh, uh, iya, iya. Uh, oh. <laughs> yang baru berhasil melaksanakan enam ribu ayat Al-Quran, ah, baru satu, satu orang. Ya. Ya, itu Rasulullah. Kita semua memang harus belajar dari gua ya, hingga yang hingga lihat masyarakat. Ini perjuangan yang berakhirnya hanya pada saat kita mati. Uh, semua itu memang uh, sunatulohnya ada dua Allah menciptakan selalu dua, mm -hmm. ya kan nah ini ada sudut pandang spiritual dan sudut pandang mm -hmm. uh, lingkungan mm -hmm. untuk melihat bagaimana sih tentang pensiun, pensiun ini ya. persiapan pensiun, pensiun ya. kehidupannya, jadi kita memilih, dan ini kan enggak, di, tidak dikasih Tuhan Tuhan ya. cuma memberikan ini dan kamu pilih Hmm. Karena bebas-bebas aja mau, hmm. ya, mau kasih mau kufur silakan, mau membanggakan silakan, mau taat silakan. Nah, Tuhan cuma mengatakan, "Yang aku ingin akan SOP yang aku sudah buat di Al-Qur'an itu namanya sudut pandang spiritual." Wow. Tapi kalau kamu mau pakai sudut pandang lingkungan, ya silakan aja. Hmm. Hmm. Sebenarnya baik-baik aja sepanjang banyak uh, tidak melanggar hmm. Al-Qur'an. Al Jadi silakan dipilih kembali, ke, kembali kita, ke kita berarti ke kita, ya, Cindy kita ya, Dan soulmate hmm. bener, hmm. tergantung kita kembali. Tujuannya mau kemana sih? Membawa kita mempersiapkan masa pensiun oh, nanti. Masya Allah, oh. itu dia tuh. Hmm. Umur maksimal. Jadi, Buk -buk. Uh, maaf, uh, ini nih, jadi Buk -buk. kalau kita melihat ibu kita, yeah. ayah kita pensiunan, itu mm -hmm. bukan kita mau ngebenerin dia yeah. ya. Yeah. Tapi Jukai kita harus kitanya. intro. Pelajaran apa yang yeah. kita ambil untuk supaya nanti persiapan kita ya, Untuk itu, kita nanti ya mbak ya, gitu. justru yeah. itu ya mbak. Kita di sekarang kita tuh harus disuruh ambil. milih. Oh, mau apa. Yeah. Dan pilihan yeah, yeah, mulai yeah. dari sekarang yeah. untuk melakukannya ya yeah. dari sekarang yeah. ya yeah. untuk belajar untuk kan, sesuai dengan Al-Qur'an yeah. ya kan dengan tujuan kita diciptakan itu kakak ini iya yeah. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> mau demo kita ya. uh -oh. Duh. Duh. Aku udah jadi enak deh sekarang makin tahu ya, karena iya kan yang tadi, kita rear, laksan, ya kan kayak tadi, ternyata mm -hmm. salah kan aku yang ternyata harus mempersiapkan iya. masa pensiunku nanti, mm -hmm. bukan ngurusin mama uh, ya, <passed> makin jarang di rumah segala, hei, salah, aku loh kok, aku ini, ternyata memang untuk aku, ya, betul, ya Solmed, bagaimana, yuk kita mempersiapkan masa pensiun kita nanti dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita nggak rugi nanti menggunakan waktu pensiun yang sia-sia mm -hmm. jadi memang waktu pensiun itu memang kita gunakan seperti tadi sabda rasulullah itu ya mbak mm -hmm. ya untuk bukan untuk menikmati hidup yang satu kali ini tapi satu kalinya nanti cuma satu kali tapi gak boleh sia-sia mm -hmm. dong <laughs> ininya meluruskan ucapan dan perilaku nih kakak Indi mm -hmm. kita, karena ternyata tuh ketahuan dia masih milik, dan pembelian ya. juga masih insya Allah, iya ya. benar, mati itu pasti ya, Mbak. Ya. tapi ketika kita melakukan persiapan dari sekarang kita kan bisa mati dalam iya, keadaan, keadaan dalam keadaan, nah, ya. dalam masa persiapan insya ya, insya Allah insya Allah, ya, ya. seperti biasa soulmate <laughs> bisa melihat ya. mea di mana Kakak Indi? Di Youtube, Mia, di Spotify ya, Terus kita Inde. juga ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, TikTok. Dan kita juga menunggu loh soulmate-soulmate untuk memberikan Tuh. sarannya Atau membagi ceritanya, pengalamannya Juga sharing tentang apa ya. yang kalian rasakan Selama nonton Mia, mungkin ya, Kasih apakah? ide mm -hmm. tema apa yang harus bisa kita bahas di masalah Emang ada Kalau oh, gitu Mimi, pamit undur juga Pak Inka dan Cindy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 Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment di link di bawah ini ya, Solmed.